Ibrani tertulis begini saya nggak mau adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kehilangan diikatkan pada lehernya jangan pernah kira di hidup ini bisa tabrak lari manusia itu yang ciptakan adalah Tuhan, jangan mau hutang darah jangan mau hutang apa-apa sama orang, apa yang hari ini kita ambil curi dan kita kita ambil secara paksa dari diri orang lain Hal itu akan Tuhan minta pertanggungjawaban pada diri kita suatu hari nanti. Untung-untung di hidup ini. Daripada nanti di akhirat. Tapi lebih baik dari semua ini. Tuhan rindu mengampuni. Jikalau kita bertobat dan berubah, that's the best. Itu skenario terbaik. Wow, itu yang paling mulia. Tidak perlu ada batu kilangan diikatkan pada lehernya. Tidak perlu melek mata sebelah sana melihat kebinasi.